Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kembali kita mendapatkan kabar bahagia banget ya Dari Papa B dan BBL Masya Allah, gak bisa move on dengan postingan Kemarin saat BBL L ikut panda Persahabat ya Masya Allah bermain sepak bola bareng papa Bersama tim Marwah Masya Allah banget Luar biasa idola kesayangan Memang selalu membuat kita bahagia Apalagi abang L semakin lucu Dan semakin mengemaskan Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Apalagi persahabat ya Di momen saat Leslar Suap-suapan Aduh Masya Allah Makin romantis Semakin cute dan semakin membuat kita baper bahagia. Alhamdulillah, persahabatnya Cidukan suap-suapan kembali muncul. Kali ini, Bunda Lesti lagi suapin Papa Bilar. Alhamdulillah, kebahagiaan juga selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia, rukun dan sakinah mawaddah warna Bismillah persahabat ya Leslar Entertainment akan bangkit kembali Dengan semangat yang baru Berikutnya persahabat kita lihat di sini ada cedukan. Masya Allah ternyata hari ini Idola kesayangan kita kembali Lagi latihan berkuda persahabat, ya. Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Lihat Bunles lagi latihan berkuda Bersama Kak Marjin Alhamdulillah vitamin hari ini Memang Masya Allah banget persahabat Doakan mudah-mudahan juga Idola kesayangan kita selalu diberikan kemudahan di setiap urusannya Amin Kita lihat di pasingan Bunda Leslie Kejora Dua jam yang lalu mengunggah foto persahabatnya yang lagi naik kuda Bersama Kak Marjin juga Ada Kak Melodi, Masya Allah banget ya Sahabat-sahabat yang baik Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus dan selalu menunggu vlog ya Mudah-mudahan ada vlog yang dibuat oleh Leslar kita lihat di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan antaranya persahabat dari akun Virus Leslar Bu Fir mengatakan di kalimat komentar Baju Marun Jangan sampai lolos, sehat terus Bunda L kesayangannya Pabil, amin Ada juga tanggapan lain dari akun Zahrania Syah Masya Allah, bahagia selalu sayang bersama orang-orang yang tulus, amin. Dan selalu bahagia bersama keluarga kecilnya, Leslie Kejora Rizky Bilar. Amin, Masya Allah, begitu banyak doa, dukungan, support yang diberikan memang luar biasa. Mudah-mudahan doa-doa baik dari kalian semuanya. Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita lihat juga persahabat tanggapan dari Marwah FC Jangan lupa bersih-bersih lagi ya Habis main kuda-kudaan Aduh cute banget ya Armin dari Marwah Memang selalu membuat kita ketawa bahagia Kemudian juga persahabat kita lihat selain Bunda Lesti Kak Marjin juga persahabat yang mengunggah foto Bertiga nih persahabat ya Dengan Bunda Lesti Dengan Kak Melodi Ini lagi latihan berkuda ini Masya Allah Kita lihat juga persahabat tangga ya. cowboy kita katanya itu luar biasa banget ya Mudah-mudahan sehat terus Memang hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk Leslar family Dan selalu kompak untuk Leslar lovers Karena tanggal di 24 adalah tanggal spesial bagi kita semuanya Terutama bagi Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada kabar mengenai karya Bunda Lesti Kejora Lagu sekali sumur hidup Alhamdulillah para sahabatnya sudah tembus 51,8 juta viewers di Youtube Ini keren banget Menuju 52 juta viewers Semangat terus untuk kita semuanya Jangan lupa streaming yang lagu-lagu Bunda Lesti Dan Bismillah Bunda Lesti bisa mengeluarkan karya-karya terbarunya kita selalu mendukung yang terbaik dan siap trending untuk single dan karya bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan, para sahabat, kita mendapatkan cedukan vitamin komplit hari ini. Bismillah saja. Semoga ada kabar baik, ada kabar bahagia dari Lesti Kejora maupun Rizky Vila. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.